Eh, hey, hey. malah turun loh. Aduh, saldo kita angus, guys! Pasang sini, pasang hey. teori kerungkatan ini, manjay. naik naik. Aduh. Bijar anjas Aduh. Oh, kita pasang di bawah berarti. Turun terus. Pasang. Siapa tahu ada keajaiban langsung naik. Eh, habis. Nice, nice. Woi. Eh, eh gak coba Pasang 3. Nice, dapat sini seharusnya sih Pasang sini. Dapat sih. Oke, pasang lagi kayak mau naik nih. Mau naik lagi all in aja. Oke okay, dapat 6.000 saldo kita Nambah nih Aduh eh, Gajah banget oh, Oke okay, naik Jadi, jadi 7.000 Naik lagi Eh mau turun loh Oke okay, naik Naik lagi Naik lagi aduh perungkat hmm. anjay ya yeah. naik atas Eh, turun terus loh, anehnya. Naik, nice, dapat, udah rugi berapa ribu ini? Kita oke nih, kayaknya mau naik. Kita alin sini, oke. jangan sampai rumput ini guys pasang sini, aduh dapat nih dap